yo San Mori kita. Ramai San Mori hari ini mah. Soalnya acara itu yang rest 72, race area 72. Kalau ada polisi di ledeng langsung kirinya. Mori, San Mori. Tapi dari sini otw nya cuma Berempat Soalnya yang lain kayaknya masih Pada meluk guling Dan tumben hari ini saya nggak kesiangan Soalnya biasanya mau kesiangan terus Tadi udah bikin alarm soalnya Bikin alarm jam 5 Tangan masih keram cok baru bangun tidur Kayaknya mah ada, oh, ada, ada, ada. Ayah polisi itu? Nah, Ngeliatin dulu nah. Ngeliatin Bisi ya, Hah? Tembus di mana? Tembusnya ke Mana yang hafal? Mana yang hafal? Kiri mana setelah Indomaret? Ini sini. Orang. Ada nggak? Ada nggak? Hah? Oh Karena biasanya pagi, pagi ma lewat. Pagi jam segini tuh biasanya banyak polisi di ledeng Tangan keren, cuk. Kaku gitu. Ya, moga-moga aman lah enggak ada razia sampai atas. Sekarang udah jam 7. Udah ramai kayaknya di atas. ketinggalan enggak Takutnya pada ketinggalan, Cuk. Yang dua orang. Mana tahu tempatnya kan? Mana tahu tuh tempatnya? Masuk, ramai, cuk, all bikers, campur. ada Mak gila ada Mak gila cok Mana? itu sana. sana Mak gila di sana di sana I said this fucking I checked called what god call uh, I'm ready to check 911 you now one day I got to watch in the to get and yo, first close. It's time to shake ground in the Kita lanjut aja ya, kita uh... Cek, cek, ya kita pakai tutorial ya, jadi mana drone-nya, sebelah mana? Akang kendang, akang operator drone? Ke sebelah mana? <laughs> sebelah mana? Pilotnya mana? Adang pilot? Is... Oke, okay. MC kita kasih musik aja dulu ya. As acara apaan Bang. Acara sanori itu gila mah Magila. Magila. Kunci mobil tadi. Dari Jakarta, motor semua datang Motor dari Jakarta. Motor siapa ini? Motor siapa ini? Motor siapa ini? Motor siapa ini? Motor apa? ini? Motor siapa ini? Motor siapa ini? Motor siapa ini? Motor siapa ini? Motor siapa ini? Genji siapa ini? Motor siapa ini? Motor Motor sekarang anjir itu Genji, seri Jawanya mah nggak tahu kemana. Lagi libur tauran kayaknya mah. Genji, Genji yeah. Sanori oh ya Wah, <laughs> Bubar guys, bubar, dibubarin, dibubarin. Ke Indomaret, stop dulu ya Teman Stop Teman orang situ. disitu Oh Boleh ada yang hadir disini Mari kita sama-sama bekerja bersama-sama Memutuskan rantai penyebaran virus Bubar, guys ada di lingkungan kita Pada dibubarin Jo Apalagi ada yang membawa balita bayi Bu, oh, yang bawa bayi, Bu nah, Pak Balik, ke atas ke atas, ikut Teh. balik, balik, balik, balik, balik, balik, ikut mereka? ikut balik, balik, Dago katanya, dago tadi acaranya mah udah bubar tadi sampai setengah sembilan, cuma sekarang dibubarin karena emang katanya banyak, katanya banyak yang gak pakai masker, tapi asal semua pakai masker udah kelihatan mah rame pisan ini mah. Ini Kapolsek Lembang nih, yang tadi ngebubarin. Tapi emang sih, soalnya rame pisan ini mah krumun ada sekitar seribuan kalau masalah. hampir seribu kayaknya. Mah. rame chok di sini nongkrong di sini, kayak. Eh, semalam di situ bukannya. Si Hasbi ke kemana si Hasbi? nggak tahu siapa yang mau belajar willy ditutup. tenggang tidur, liburnya kapan? pengen di review sama orang mah? pengen di review sama orang? di review sama orang? sama saya, dimasukin YouTube, ah? Oi, oi. Oi. B. Orang di dago atas. Ntar Ntar kurang orang di Sherlock mana ke dia. Ntar entar. entar. Kalau nggak ke sampai kurang orang di Sherlock. Hmm, Hah? Kenapa? Kenapa? Yang tenang -tenang lain. Yang tenang -tenang. lain. Yang mau ke arah gua Belanda? Oh, ya, sok, sok. Eh. Oke kurang di Sherlock lah, Moongas nyampe. Hah? Gimana, ah kurang di Sherlock. Di gua, ah pokoknya ke arah gua Belanda. Oh, sok, sok. Ah. Sampai cok. Uh ngopi di warung eh lereng kraton Awas Ape Ape ah keinjak. itu yang ganti Oh itu kita apa tuh Apa di itu Mana bos Bengko? Ini Mana bos beko Anjing Ari. Kayaknya kurang campur mesin, kan? panjang. Berni, berni, dina si oh, di anjir, silaw, lawan eh, sinar matahari, quite... <laughs> dia itu ada nanya. Kan, dia Aku aku tuh? terus. balik balik balik Mane mau foto Jeng Syeta? ah Kembaran mane? Terus Beda aing mah ramping perutnya mah. spek aing. Bukan gemuk tapi sispek. spek kalau Kalau sispek yang lain mah oh. roti uh. roti kotak. Yang roti bulat bakpao ya aduh esnya bisa nih mah balik bubar udah mau hujan soalnya udah gerimis Jangan hujan dulu lah Sana kamera nanti air Oke mungkin segitu aja videonya untuk hari ini Takut kehujanan cok kamera See you next video